Istilah The Winner Takes All adalah seperti keadaan dunia pada saat ini. Misalnya, dunia bank yang mengendalikan dunia pembiayaan. Bank membuat sistem, membuat peraturan agar hanya mereka yang punya jaminan adalah mereka yang bisa meminjam di bank. Alasan yang digembar-gemborkan adalah untuk keamanan uang bank. Namun, ada alasan lain yang mungkin ini membuat para bankers merah kupingnya ketika kita bicarakan hal ini sekarang. Karena bankers itu agen kaki tangannya orang kaya, maka bank harus bisa membuat orang kaya selalu kaya. Jangan sampai semua orang bisa jadi kaya. Dan orang yang paling diuntungkan dengan peraturan ini adalah mereka yang berada di piramida ekonomi teratas, yaitu para oligarki. Oligarki itu punya jaminan, punya kedekatan dengan penguasa dan punya jaringan bisnis yang kuat menggurita. Fakta lain lagi, dari jumlah manusia yang ada di sebuah negara misalnya, mereka yang punya jaminan aset yang bankable, tidak lebih hanya 10% dari populasi. Bahkan di Indonesia, hanya 7% datanya. Mereka yang punya aset bankable tadi. Bahkan UKM yang jumlahnya 50 jutaan di Indonesia yang punya jaminan aset bankable mungkin hanya satu persen. Jadi, mereka dibiarkan tidak bisa pinjam di bank. Sungguh, bagi pengusaha, solusi pendanaan yang paling diimpikan banyak pengusaha adalah soft loan dari bank dan IPO. Tapi, ini bukan buat UKM diciptakannya. Keduanya, punya cara masuk yang tidak gampang atau difficult to entry atau entry barriernya besar dan sulit. Jadi, istilah besar dan sulit ini ya bagi UKM tentunya. Tetapi, semua ini memang kendala klasik, kendala sistemik yang diciptakan negara globalis dan pemahaman asing ke semua negara yang tidak berdaulat. Kita harus melihat ini semua sebagai peluang yang harus kita ambil. Semua ini sependapat kita dengan pandangan OJK yang pro-UKM. Sungguh, kita melihat ini sebagai perjuangan nasionalisme. Perjuangan kita ini adalah mencari sila kelima yang hilang dari Pancasila. Sahabat semua, inilah masa kita keluar dari pit stop dan menyusul di tikungan untuk menjadi negara terdepan dengan bergandengan tangan sesama putra bangsa dengan urundana UKM Indonesia menang.